suki Laki anime apaan nget anime hampir Selamat datang di channel Clever Creator, channel yang tidak jelas isinya apa aja Peringatan aja nih jika suara kurang jelas didengar kalian bisa aktifin subtitle di titik tiga di atas nah udah pada nonton belum nih anime suki Laki ya males hangat bosan anime vampir kemarin ada vanitas sebelah ada kyukatsuki mending riwaj piko Suki Tomosferatu atau Irina the Vampir Cosmonaut adalah sebuah series produksi arfo animation yang ceritanya dikarang oleh Kei makino sensei anime ini bergenre sci fi dengan tema luar angkasa dan vampir dengan total episode sebanyak 12 episode ini berlatar tempat di Zirnitra setelah Perang Dunia II, tepatnya saat tahun 1960, di saat Republik Federasi Zirnitra di Timur dan United Kingdom di Barat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam penerbangan ke Bulan. Nah, untuk membuktikan bahwa Zenitra bisa mengungguli UK, mereka membuat sebuah proyek rahasia yang bernama Nosferatu yaitu sebuah proyek eksperimen yang melibatkan vampir untuk melakukan misi penerbangan berawak ke angkasa untuk pertama kalinya Lev seorang astronot pengganti yang bercita-cita untuk pergi ke bulan, dipilih untuk melakukan misi rahasia Nosferatu yang ditugaskan memantau dan melatih vampir proyek eksperimen yang akan digunakan nantinya Vampir itu bernama Irina Lumines, seorang vampir wanita yang memang berkeinginan kuat untuk pergi ke bulan dan bertujuan menjadi kosmonaut. Lev selalu melatih Irina rutin setiap hari agar Irina nanti sanggup untuk melakukan misi berawak ke angkasa. Karena yang dilatih adalah sebuah vampir, sebuah vampir. Seorang vampir, maka sebanyak orang yang tidak menyukai Irina. Karena mereka beralasan bahwa vampir itu makhluk jahat yang menghisap darah manusia. Padahal aslinya masih sifatnya kayak manusia biasa. Tetapi si Leflaps ini tidak menganggap Irina seperti yang orang-orang lain pikirkan. Dia menganggap Irina selayaknya seorang gadis manusia pada umumnya. Kenapa, why, aku merekomendasikan anime ini, padahal saat aku buat video ini baru tayang 4 episode Karena sepertinya anime ini mungkin akan menjadi anime yang sangat-sangat bagus Ini hanya pemikiranku aja Jika di episode terakhir nanti hubungan Lev dan Irina sudah sangat-sangat dekat Dan mereka harus berpisah karena Irina harus melaksanakan misi perawak pertama kalinya di dunia Yang hasil operasinya belum jelas akan bisa berjalan dengan lancar atau tidak Pesawatnya bisa bertahan di angkasa atau tidak Dan dapat mendarat dengan berhasil atau tidak Karena itu bisa menjadi perpisahan yang mantap Kayak plastik memoris Sepertinya kita harus mempersiapkan tisu untuk menontonnya ya. Atau mungkin malah tiba-tiba si Lev juga ikuti terbangkan Dan mereka mati di luar angkasa kayak Darling in the Prang yang membuat anime ini bagus selain dari ceritanya adalah suasananya. Karena kebanyakan sinnya itu ada di malam hari. Jadi kebanyakan suasananya itu kayak dingin biru dingin biru dingin gitu. Jadi enak gitu buat ditonton. Adem di hati. Cocok buat yang pengen nonton anime yang kayak slash of lab. Tapi bukan slash of lab. Untuk lagu opening ini aku cuma bisa menyebutkan satu kata yaitu payung pertama nonton lihat opening ini jadi keinget payung tahu payung tahu ya payung yang buatkan hujan ya iyalah ngap yang nyanyi aja sama kayak yang di payung Ali Project kalau untuk lagu endingnya biasa aja kayak anime-anime lain buat para user legaler yang kalau nonton anime itu harus berkomitmen harus legal tapi padahal cuma nonton iklan doang Kalian bisa nonton di Iki atau Youtubenya Aniwan Asia, tapi kalau di Aniwan harus pakai VPN karena region indo dipenet buat anime ini. Jadi ya, jatuhnya illegal juga kalau nonton di Aniwan pakai VPN. Kalian emang sedang nonton ongoing atau mulai nonton habis ini atau malah mau nge-batch aja nunggu akhir tahun? Yuk bagikan komentar di bawah. Like video ini juga suka, jangan lupa subscribe untuk informasi lainnya Follow cleverseed.nimo di instagram untuk melihat cuplikan scene yang lucu abis Mau bantu donasi bisa ke traktor Id slash memestegar Terima kasih yang mau nyimak video ini sampai akhir See, <tell> See you in the next video